Halo semuanya, saya Surya Erlangga dari SuryaErlangga.com Saya yang akan menjadi instruktur Anda di kursus ini Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bersedia bergabung di kursus ini Di video ini, di video pertama ini, saya akan jelaskan kepada Anda terlebih dahulu apa itu Facebook Marketplace Facebook Marketplace adalah sebuah layanan atau fitur gratis dari Facebook yang memudahkan para pengguna Facebook untuk melakukan jual beli barang di Facebook jadi Facebook sudah mewadahi Anda tempat di mana Anda bisa melakukan jual beli Anda bisa melakukan pembelian produk yang Anda butuhkan yang Anda inginkan di tempat yang tepat Anda bisa menemukannya dari tawaran-tawaran para pengguna Facebook lainnya kemudian Anda juga bisa melakukan penawaran atas produk atau layanan yang Anda miliki yang ingin Anda jual di Facebook Marketplace Anda bisa berinteraksi dengan para pengguna Facebook lainnya seperti yang kita tahu bahwa pengguna Facebook setiap bulannya mencapai miliaran pengguna aktif tentunya ini menjadi sebuah potensi yang besar untuk Anda bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan baru setiap harinya di Facebook Marketplace ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga mudah untuk digunakan bahkan untuk para pemula sekalipun jadi untuk anda yang ingin mencoba peruntungan di dunia jualan online di dunia bisnis online anda bisa memulainya dengan Facebook Marketplace ini anda sudah tidak lagi lakukan penawaran-penawaran masif lewat update status anda karena Anda sudah disediakan tempat untuk berjual beli di Facebook, yaitu di Facebook Marketplace.